Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman kita welcome back main di channel ini Masih bersama saya Samudi Repsol Bas Koro Ahmad Samudi Repsol Baskoro Koro Ahmad Oke buat Bang Raja Gamers Saya ngucapin terima kasih yang sebesar-besarnya Karena udah selalu ngasih saran ke saya Udah selalu ngasih support ke saya Buat Bang Putu Gamer juga Selalu ngasih support ke saya Selalu ngasih saran ke saya Saya ngucapin terima kasih banyak Buat Bang Aldo buat bang Kev andreskotram saya ngucapin terima kasih karena kalian selalu mensupport saya juga terima kasih juga buat bang Finky halo welcome bang Finky buat bang Levi Rohim terima kasih dan untuk semua teman-teman yang ada di game ini yang ada di apa namanya room game ini saya ngucapin terima kasih banyak karena kalian juga selalu komentar di uh, kanal youtube saya teman-teman ya, saya ngucapin terima kasih yang sebesar besarnya semoga uh, kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala amin amin ya robbal alamin bro Halo teman-teman, kita welcome back Maning di channel, tonton aja masih bersama saya, Samudir Rapsal Bas, Ahmad Bro Saya mau ngelanjutin game yang ini bikin saya mumet, Bro Game ini bikin saya mumet, Bro Benas, bin lagi Game yang selalu bikin saya mumet adalah game uh, WOTP ya, teman-teman Tapi saya nggak akan nyerah, Bro Saya nggak akan nyerah dalam permainan game ini Saya akan terus belajar, Bro Saya nyobain... Uh, di postingan saya sebelumnya Ini M5 Stuart bro M5 Stuart Saya coba battle Doanya teman-teman Mudah-mudahan saya bisa menyelesaikan <laughs> Ya walaupun kalah gak apa-apa Saya mau belajar nembak Mau belajar ngerudal Mau belajar ngebombardir bro Kalau kalau misalkan Apa ini bro? Wow ada Oh, oh Kirain apaan Oke okay, bro ini, saya anak botot bro, saya sama tank mazak, wah ini di bagian ini yang agak susah bro, di bagian gurun pasir ini bro, kalau nggak salah sih seingat saya bro, ya enggak? Uh, ini di Mesir, eh di Mesir, di mana? Banyak pasir-pasir yang gini bro, move oh, out, wow. move out Oh, saya mau coba bersembunyi di sini, Bro. Di itu apa itu, Bro? Wow, enemy stopan. Bro, gua sembunyi di sini, ah. Ngelet-ngelet. Oh, ini rek anjir. Allah, lama reh, right gua gak bisa bunuh. Gua wow, udah anjir, bantuan, bantuan, Enemy armor bro. Ini harus mati, rek. Mampus lu! Kamu persiapkan, thank you. Yang udah ngebantu saya, bro. Thank you. Ini dia nyarinya yang kecil-kecil, bro. Thank you buat teman saya, Bro. Thank you buat teman saya. Bro, tinggal satu, Bro, di sana, Bro. Oke, okay, men. Kita kurang dua lagi, Bro. Kita kurang dua lagi aja gue gemeter. Nih, Bro. Oh, gila. Bro, teman gue mantap banget, Bro. Gila, Bro. Meskipun gue gak enggak kebombardir ya, Men. Gue gak matiin sama sekali, Bro. Oh, satu, Rek. Oke, okay, thank you. <laughs> Gua destroy saya itu, Bro, lumayan lah. Lumayan, Bro. Lumayan, lumayan, lumayan. Asih ah, anak bontot. Si anak bontot Oke, okay, saya mau lanjut lagi, bro. Mau lanjut lagi. Ini di sini. Oh man, oh man. M5 Stuart, M5 Stuart. Uh, saya di K 91 satu. Gak dapet dapet rek. Karena ya Allah ya Rabbi. Ku <laughs> sedih, bro. Main K 91 bro. Sedih. Rasanya bener-bener sedih, -bener men. Karena ya itu, bro. Gak dapet saya. Ini saya nyobain peruntungan di M5 Stuart bro. Ini tier berapa? Tier 3, ya? Oke, buat teman-teman yang udah gabung, yang udah selalu support saya di channel saya, saya ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman. Mudah-mudahan, teman-teman, sehat selalu. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Taala Amin, amin, ya rabbal, alamin. Bro... Uh, saya mulai menggemari game ini, game World of Tanks uh, saya mulai menggemari, tapi ya lumayan bro, susah, kalau bagi saya itu susah bro, karena saya nggak ngerti-ngerti banget bro, ini pemula, oke M5 Stuart, ini nggak bontot-bontot banget, bro Ini di Medan ini ya lumayan bro, agak susah juga bro,